sırf Ayo, um, angkat tangan. Tuh. Wah! Oi, angkat tangan. Ya, mantap. Ya, hebat. Oh, Pak Mat tuh oh, di sana. Jadi kasih jangan ya, ya, angkat tangan yon ya. yon ya, angkat tangan enggak mantap oh kenapa, kenapa kerana begitu oh hahaha <tuh ternyata> <tuh ternyata> <tuh ternyata> oh. <tuh ternyata> kalau tidak bisa melewati tinggai selikang penumpang cepatnya diturunkan ini agak tak enak siap pak Oh Oh Oh Oh nah Oh